สายมาก็ไฟล์กันเลยตึกโอเค Satu. วันนี้ How is it today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Wants to turn over a Apakah ada salah satu dari kita yang ingin me sharing homework dari Lung Po? Dewi.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 sang uh, selesai meditasi ingin berdiri dari tempat duduk ke tempat tidur tanpa sadar saya tetap di dalam pernapasan saya menyadari melihat mengetahui bahkan merasakan semua gerakan tubuh, yang ikut bergerak dari duduk berjalan sampai ke tempat tidur dalam setiap napas gerakannya sangat lembut dan slow itu longpo so she wants to share her yesterday's practice so as longpo instructed to stay with the knower. That is what she did yesterday. And when she gets out from the meditation, from the sitting meditation, and she wants to go to her bed, she's still staying with her breath. And what she experiences she can know and realize all the movement of her body. From the sitting position, standing up, and walking to the bed, and she can realize and see all of it clearly and slowly, all the movement together with the breath. Yes, Mr. Yong, the woman said that yesterday, he went to practice. As Mr. Yong said, he went to practice อ่าพอรู้อ่ะครับทีนี้เนี่ยตอนที่ Hai, Hai, kita juga pelajar. Pelajar itu adalah orang yang berusaha untuk memperbaiki diri. Pelajar itu adalah orang yang saya lihat itu dari pesan Lompo, step dan by step, dan juga pengamatan saya terhadap teman-teman saya yang hadir di sini Lompo. Saya ingin mengucapkan anu modana pada Lompo dan teman-teman saya yang hadir di sini modana semuanya. So this is unintentionally that she learn all the guidance by step by step, and also from her observation, from her Kalyanamita, so she can learn all of this. And for this, she wants to say thank you to all of us. He can step step by step ครับแล้วก็ขอบ ครับ. Keep practicing teruslah berlatih มีใครเป็นแบบนี้บ้าง Anyone had the same experience? Apakah ada di antara kalian yang mengalami pengalaman yang sama? Selamat siang, Lung Good afternoon, Lung Pada saat saya bermeditasi jalan Pada saat saya mengetahui nafas keluar dan masuk. Pada saat saya mengetahui langkah. Kaki kiri melangkah, kaki kanan melangkah. Menikmati cernihnya momen masa kini. Tubuh ini mengetahui desiran angin. Telinga ini mendengar mengetahui suara kicauan burung, jangkrik, dan rindangnya pepohonan. Pada saat itu pula, saya menyadari bahwa tubuh ini hanya terdiri dari seonggok daging dan tulang barulang yang melangkah ke sana kemari, menunggu datangnya kematian. So, when she do a walking meditation, it, realizing all the steps that she takes, from the left leg taking a step, right leg taking a step, she feels and enjoys every reflection of the present moment. And in each step, She can realize the feeling of wind blowing through her leg. At the same time, she can also realize the song the sound of the birds, the sound of the breeze of the trees. And at a time she can realize and have an insight that this body is actually just like a lump of meat and bones and just waiting to face the ครับหลวงพ่อเอ่อโยมผู้หญิง <ethaill��> ลมเนี่ยที่มันพัด Very good. Sangat baik. Hai pukul Keep practicing. Teruslah berlatih. Hmm. Bagaimana? Mungkin koko ko mau sharing? Uh, I want to share my yesterday experience and what I learned yesterday jadi saya mau sharing juga pengalaman saya dan apa yang saya pelajari kemarin jadi kemarin sejak selesai dari ruangan ini sampai malam hari itu Uh, saya tidak bisa berlatih ya karena tubuh ini tidak sehat sudah sedang, sedang mengalami flu dan kepala juga terasa berat dan sakit mungkin juga karena efek panas yang luar biasa dikuti juga sehingga kepala ini rasanya tegang dan kencang sekali jadi seperti yang Diinstruksikan saya berusaha untuk cukup mengetahui dengan polos saja, coba ketahui dengan lembut, namun tampaknya tidak berhasil. Dengan meditasi duduk, rasanya tetap gelisah, tidak bisa mengamati dengan natural. Pada saat berbaring, ranjangnya langsung disinari setrik matahari. Jadi tidak bisa juga, dan mau meditasi berjalan, di luar cukup panas. Jadi, uh, saya gelisah sampai malam. Bahkan sampai malam hari, tetap kegelisahan itu nggak bisa hilang. Bagaimanapun caranya, ingin berbaring, ingin duduk, berdiri, berjalan, semuanya cukup menggelisahkan dan sangat sulit untuk bisa mengetahui secara naif atau secara polos. Bahkan sempat kepikiran saya mau turun untuk Jumpa dengan Lumpo, karena cukup frustasi, namun saya ingat siapa yang mau terjemahkan. Dan saya juga nggak punya senter kan ya. Jadi, uh, jadi, tersisa tinggal saya berhadapan dengan diri saya sendiri. Jadi cukup frustasi karena semua sudah saya upayakan, yang diinstruksikan sudah saya upayakan, namun... Uh, mentok ya kalau di rumah mungkin kita bisa mengalihkan dengan menyalakan TV atau mungkin tinggal buka YouTube dengarkan damai de sana sambil langsung istirahat namun di sini kita semua nggak punya itu jadi kita dikondisikan memang harus berhadapan dengan semua itu jadi saya teringat ada satu sebenarnya yang belum saya coba yaitu justru apa yang paling penting yaitu melepaskan. Jadi saat itu saya pasrah. Saya pasrah, saya menyerah. Saya baringkan tubuh saya di ranjang, saya tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu tahu kamu sedang baring? Saya bilang tahu. Apakah kamu bisa merasakan sakit di kepala? Saya bilang tahu. Sakit di mata? Tahu. Sakit di punggung? Tahu. Dan saya katakan udah cukup. Tidak perlu mengetahui secara polos. Begitu saja sudah cukup. Nah disitu saya biarkan, saya berbaring seperti orang mati. Dan saat itu ya terlihat di depan kita sendiri, itu tubuh kita. Rasa sakitnya di kepala, di mata, di punggung, semua terbujur di hadapan The Knower. Mereka semua terpisah, namun saling berhubungan. Untuk menciptakan semua kondisi dan sensasi-sensasi. Nah buat saya sendiri, oh oke. Okay. Uh, ternyata ya pelajaran ini saya cukup merasa beruntung ya bisa mengalami sakit di dalam kursus ini karena ternyata cukup berbeda pada saat kita berusaha untuk menyadari di saat tubuh ini fit. Dan berusaha untuk menyadari di saat tubuh ini sedang sakit. Karena pada saat kita sedang fit, tampaknya lebih mudah untuk nafas itu menjadi lembut. Sedangkan waktu tubuh ini sakit, tampaknya pada saat kita meminta untuk mengetahui secara polos, sedikit tegangan saja akan langsung menimbulkan rasa sakit yang lebih besar di kepala. Nah, dari sini pelajaran yang saya petik adalah bahwa instruksi dari lumpuh kepada kita untuk mengetahui dengan polos, untuk mengetahui dengan lembut, itu bukanlah instruksi. Karena the knower kita itu ternyata tidak bisa kita instruksikan untuk mengetahui. Kita tidak bisa perintah dia untuk mengetahui dengan polos, kita tidak bisa meminta dia untuk mengetahui dengan lembut. Dan di sini saya menyadari bahwa ternyata mengetahui dengan polos, itu adalah sebuah kondisi yang memang bisa terciptakan pada saat kita memang bersedia untuk berhenti, untuk melepas, untuk pasrah pada momen saat ini. Dan saat itulah the knower akan muncul dengan sifat alamiahnya dan mengetahui saja. Dan saat itu sakit kepala tetap ada, sakit di mata tetap ada, sakit di punggung tetap ada, namun saya merasa terbebaskan. Dan saya biarkan, bisa tidur, tidak bisa tidur, saya biarkan juga karena bukan lagi urusan saya. Namun ya akhirnya tertidur juga dan bangun, akhirnya tubuh ini tetap sakit juga. Kepala masih tetap sakit, dan malah ternyata tambah parah. E, mata saya tambah pegal, punggung saya tetap pegal, tapi rasa terbebaskan tetap ada di sana. Jadi di sini, Uh, perasaan terbebas ini sungguh tidak nggak bisa ternilai ya nah untuk itu juga di kesempatan ini sesungguhnya saya ingin mengucapkan terima kasih kalau memang rasa terima kasih ini cukup ya untuk diungkapkan atas lumpuh ini berjumpa kita sudah lima kali beliau tidak pernah putus asa dari pertama kali datang, kedua beliau datang lagi, ketiga beliau datang lagi, jauh-jauh dari Thailand ke Jambi, hanya untuk membimbing kita, walaupun dengan segala pengalaman yang tidak menyenangkan, yang mungkin dialami, beliau dengan inisiatif pribadi tanpa undangan tetap mau datang kepada kita. Hingga di hari ini, beliau sengaja mengatur sebuah kursus yang khusus ya untuk kita semua, karena kita tahu di hari Katina banyak sekali umat lumpuh yang ingin berlatih di sini, namun beliau bersedia menutup kursus hanya untuk kita. Semua hanyalah untuk membangunkan anak-anaknya yang bandel. Yang selalu motor tidur dalam awija. Nah untuk itu saya benar-benar ingin berterima kasih kepada Lung Po dan saya minta izin untuk menyampaikan dalam bahasa Inggris. Uh, Kebah, this might be a bit long, so you may translate uh, part by part. So I'm gonna give you uh, time. Uh, so yesterday, I find a tough time in practicing, especially in the afternoon until the night time, because yesterday my body was not in a good shape. I have uh, I caught a flu and I have a headache, my eyes sore and my body all in pain. พ่อครับเอ่อเมื่อ So I try to practice as instructed just let all the feelings come just no lightly and try to stay with the knower, and to know naively. But in this condition, everything that I do, everything that I did, feels like making all the pain become more severe. When I try to know lightly, it, everything that comes, the headache becomes more severe, it feels like it's going to blow. ครับเขาก็พูดต่อๆ So I try every postures, from sitting, from lying down, from walking, and from standing, but nothing works. So I become so agitated and become uneasy. Until evening time, I even think of trying to look for Lung Po's advice and go to visit Lung po at his kuti. But then I remember could you translate for me you know then i also remember that i don't have a torchlight and i'm quite isolated up there in darkness เขาบอกว่าเมื่อ <laughs> เขา So I am left with myself I have to face my own self now because regularly at jambe when I face something that I cannot uh, handle I can just divert it by watching tv or by watching youtube you know listening to some damadesana and go some go to rest but here i don't have all the facilities so i have to face it ปกติ <laughs> อ่าก็ไปดูทีวี YouTube บ้างอะไร Then I tried to contemplate what have I done wrong I've tried to know naively I've tried to know lightly, tried to know lightly. I try to be with the nowhere base at the nose I try to be with the knower at all the sense doors, you know, but nothing went well in this sickness. Then I remember that actually there is one thing that I haven't done that is letting go, to surrender, you know, not to do anything, not even to know naively, not even to know lightly, just surrender and let go. เอ่อเค้าก็เหมือนกับเมื่อวานเค้าบอกว่าเค้าๆอยู่กับๆก็ทําหมดอ๋ออยู่เออลืมทําสิ่งนึงนี่ So I put myself to bed I just lie there like a dead person. Then I asked myself, do you know that you are lying? Then I said, yes. Do you know that you are having a headache? Do you feel the headache? I said, yes, I know this headache. Do you know that you have pain in the eyes and the body? I said, yes. Then I said to myself, then that's enough. You don't have to know naively, you don't have to know lightly, and that's enough. เอ่อเค้าก็แค่เหมือน the like like the Then it appear to me that the body is just the body the headache is just a sensation the pain in the eyes and the pain in the body is also just a sensation the agitatedness is also just a thought. then the knower is just a knower everything works on its own He เขาก็เอ่อตระหนักไปต่อว่าเออ just the มันก็แค่ร่างกายนี่ไอ้ไอ้ที่ปวดหัวมัน อารมณ์ So somehow I feel lucky and fortunate to be able to face the sickness in this course because it is really different you know the practice when we are in a good shape and when we are sick It is easier to get a softer breath but it is harder and it is more sensitive for the body to react overactively when we are sick. So from this experience I learned the lesson that Lung instruction for us to know lightly, to know naively is actually not an instruction for us to tell our Knower. because the knower is actually cannot be instructed, because the knower what, because the know cannot be instructed, cannot be instructed by us. ครับเอ่อต่อนะครับก็คือเขาบอกว่า <coughs> สุดท้ายเราเนี่ยเขารู้สึกว่า เอ่อมา So finally I realize that what Luang told us to know naively or to know lightly It's actually just a condition that we create for the knower to be able to act naturally. That is by letting go of the control. Don't try to control and let go of being the controller. Just let the knower, just let the feeling, just let the body, just let the thoughts all work naturally by its own. At the end, he jadi kalau yang di samping itu, kalau yang di samping itu, kalau yang di samping itu, kalau My head still aches, my eyes still ache. But I can see the sensation of freedom from all of them, from the body and from the vedana. ถึงเอ่อ uh, เขาก็รู้ตัวว่าสักว่ามันก็เป็นแค่แบบความรู้สึก And for this, for all of this, for all this experience, I don't know if thank you is the enough words to say, to express the gratitude. ก็จริงๆแล้วเนี่ยประสบการณ์ทั้งหมดที่เขาได้เนี้ย <coughs> ซหรือว่าต่อคําสของเรา. For you never giving up on us, from the first visit to Jambi, you spread the dhamma. And you still want to come for the second time. even for the third time, for the fourth time, even when you also face some discomfort while your visit to Jambi. But still you're willing to come to train your stubborn children. In Jambi, even today you even manage a special course for us in this Katina day. Let we know it is hard to manage because there must be a lot of defaultes wants to come to practice, but still you manage to close the monastery for us. So all of this is just to awake all the stubborn children who love to sleep in Aja. ก็ขอ 100% เท่า 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 หลวง So thank you Lungpo. and don't worry we are all fine we will be fine ก็ขอขอบคุณหลวงพ่ออีกไม่ สิ่งที่เราควรหยุดก็คือหยุดทุกๆการกระทํา คำว่านิ่งรู้นี้มันได้หมายความ <laughs> Okay, so long you' break it too Sure. for okay. I'll go um slowly okay. for myself and for you guys. <laughs> okay okay, so um Lopo said that um, here um, we come here um to practice without practicing. Um, so um we know lightly um, we are not a doer we we're not going to do anything. Because, um, by doing something um, it is a burden, it is burdensome. jadi lumphong mengatakan bahwa kita datang kemari itu adalah untuk berlatih tanpa berlatih mengetahui dengan lembut itu berarti bukan berarti melakukan sesuatu karena apabila kita berusaha untuk melakukan sesuatu itulah sesungguhnya beban we have to stop every action that we would like to take we have to um, let go um, everything we have to um, know um, a lightness um, a nature of lightness jadi without doing anything kita harus menghentikan apapun tindakan yang ingin kita lakukan kita harus berhenti untuk, kita harus berhenti, dan kita juga harus, sorry, can you repeat, please, the three points? Sure, um, I repeat, um, whole. So, um, we have to, um, for every action um, that we would like to take, we have to stop doing that. Um, we have to um, let go everything. We have to um, We have to um, attend Nature of lightness um, By not doing anything jadi kita harus menghentikan apapun tindakan yang ingin kita lakukan kita harus melepaskan segalanya dan kita harus hadir bersama dengan sifat alamiah dari rasa ringan tersebut yaitu dengan cara tidak melakukan apapun. Can I just make some correction? Um, I said a nature of lightness um, should be a nature of a light knower instead. Jadi kita harus bisa hadir bersama-sama dengan sifat alamiah dari the knower yang alamiah atau yang ringan itu, yaitu dengan cara tidak melakukan apapun. Oke okay. so um, we have to stop a putting a value judgment on anything kita harus berhenti memberikan penilaian kepada apapun we have to um, remain still but um, be aware of everything kita harus tetap diam namun tetap sadar terhadap segala sesuatunya again don't do everything um, remain still or equanimous just remain um, mindful of what. Um, what's Happening um, around us or within or outside us. Jadi sekali lagi, tetaplah diam dan tetaplah mindful atau tetap sadar terhadap apapun yang terjadi baik di dalam maupun di luar. Um, and that is a vipassana way. Um, is a way to um, be able to um, learn um, a nature of reality. Nah inilah wipasana yaitu sebuah latihan untuk mengetahui sifat alamiah dari alam. Jadi apa? jadi objek apapun yang muncul kita harus tetap menjadi seorang pengamat, tetap sadar, tetap waspada untuk mengamati apapun yang terjadi. Oke. Jadi setelah mendengar ketidaknyamanan dari Korudi, uh, saya juga um, teringat akan ketidaknyamanan yang saya miliki kemarin malam. So after she hear the story of my discomfortness, she also uh, it reminds her of her own discomfort last night. Jadi biasanya sebelum Sorry Jess, mungkin Kuba mau terjemahkan dulu. Kau Yong Pu Ying, kau saya bahwa, eh, po dengin, prospekan kang Rudy, laku kau kau kau kau kau kau kau mengamati bahwa perut dan dada ini menggembung dan mengempis Usually when she wants to go to bed, she lay her body on the bed and pay attention to the breath and also observe the movement of the chest and the and the stomach how they rise and fall umก็โยมผู้หญิงก็ Tonti, Tonti, Pei, Non, apa Tonti, Non, Jumut, Tieng, gak? Gua, dulu, loh, emm, hai, tai, P2, ya, gue, dulu, du, akan, ke, ke, ke, dan bahkan dulu saya berpikir bahwa memiliki nafas itu adalah berkah, bisa dia mati, keluar masuknya. Namun semalam seperti sangat sulit, seperti kalau bisa ini hidung, kalau copot, ini ya copot aja gitu loh, bagus, karena um, jadi beban, gitu. So, but last night, she felt, uh, she felt, she felt a very severe itchiness in her nose. And it really disturbed her that she cannot observe the breath well until she even think that if she can take off the nose, it will be better for her because it's, such, it's being such a burden for her. Before this, she always think that having a nose is really good because she can watch her breath over there. But now it's become such a burden for her. ครับก็โยมผู้อยู่ jadi saya mencoba segala cara juga, biar hidung ini enggak gatel, tapi sulit, sangat sulit, sampai ada timbul satu kecemasan bahwa bagaimana ini saya berlatih, tidak ada lagi nafas yang bisa saya amati. So, she tries everything she can to relieve the itchiness in her nose, but she failed to do so and it's very difficult until she feel anxious about what to do she can she cannot have a breath to watch anymore ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเอ่อโยมผู้หญิงเนี่ยก็ tidak ada cara lain ya sudah pasrah aja Then, dan she knows that there is no other way. She can do nothing about it. Then she just uh, surrender, you know. Pada saat saya pasrah dan hanya menerima bahwa hidung ini gatal. ...nafas pun menjadi sulit diamati. Saya hanya mengetahui bahwa... ...nafas ini sudah sangat sulit diamati. Mengetahui ada kecemasan yang timbul. Di saat itu pula menjadi lebih ringan. Karena saya hanya mengetahui... ...bahwa hidung ini sedang tidak nyaman. Tidak ada nafas yang bisa diamati. Bahkan saya mengetahui... ...bahwa ada perasaan kecemasan yang muncul... Karena sebab dari hidung ini yang tidak nyaman. So, when surrender to the condition, she finally can know. When she surrenders, she finally can know about what, everything that happened, how, about the itchiness in her nose, about the anxiety that occur because of the itchiness of the nose. And actually, she becomes, feels lighter by knowing that and to know that not only the itchiness in the nose, but also to acknowledge how the anxiety can occur, conditioned by the itchiness of, in the nose. God, um. หลังจากที่เอ่อโยมผู้หญิงเนี่ยค่อน Kau-kau neng-cah kau kau Akhirnya, pada saat itu, saya menyadari juga bahwa, Tidak apa-apa jika nafas saya tidak bisa dijadikan objek lagi, Namun, perasaan cemas, Rasa sakit, rasa tidak nyaman, itulah yang menjadi objek saya pada saat malam itu. Kemudian, saya hanya tahu saja, hanya tahu saja, dan kemudian saya tertidur dan bangun dengan lebih segar. Dan she aware or she realized that she is okay, that she cannot have the breath as an object any longer, but she knows that. There is itchiness in the nose. There is anxiety and this she can take as an object. So she just keep knowing about this new object and she fell asleep. And when she wakes up, she feels better. Yes. At the end, the women are like, it's okay. ไม่สามารถเป็นสิ่งที่รู้ได้ก็ไม่เป็นไรมา ให้เราได้ๆการกระทํานั่น you know, um, practice you know will be followed by a test so um, When, um you um, can realize the truth um, that um, um, in practice um, there must be an obstacle um, so um, that's when um, you um, can surrender and you can um, cease doing um, um, everything um. Yep. dalam setiap latihan itu pasti disertai dengan ujian pada saat kamu sudah menjaga, menjalani latihan dengan benar-benar, maka pada saat itulah ujian akan datang untuk menguji kalian hingga kalian mengalami mentok dalam berusaha mencoba apapun. Melakukan apapun sudah gagal hingga akhirnya kalian memutuskan untuk menyerah. Nah pada saat itulah kalian akan menemukannya. Having established that, that type of mindset, um, It, um, it means that we have already passed the test. Bisa memiliki pola pikir demikian, itu berarti kita, kalian, telah berhasil lulus dari ujian itu. Jangan lalu, tungjut tutup kain katam, lak lian lu yang dia, tutup tamacat, kong sing, di turu, jepen bot lian hake puru ing, So, um, again, we have to, um, cease doing everything, um, we just, um, what we need to do, just, just to know, um, uh, because, um, everything, um, that should happen, you know, will be our lesson. Jadi, sekali lagi, kita harus berhenti melakukan apapun, dan yang harus kita lakukan itu hanyalah mengetahui saja. Uh, sorry for the last sentence. So um everything that will happen that will manifest you know will will eventually be our lessons. Dan apapun yang terjadi fenomena apapun yang timbul itu semua akan menjadi pelajaran untuk kita. Mendengari uh, kendala yang dihadapi Korudi, Jessica, Longpo, Dewi juga mengalami hal yang sama. sekujur tubuh Dewi juga mengalami alergi dari bagian depan sampai bagian belakang. Uh, kemarin sudah diberi obat sama Mechi ya panggilnya, Mechi uh, juga sudah dapat obat dari Ayang. Itu obat yang untuk dimakan. Tapi alergi ini kambuh, lompo tadi malam. Uh, karena itu malam, Dewi nggak bisa minta bantuan siapapun. Untuk mengolesi obat alergi di bagian punggung, rasa gatal yang muncul itu benar-benar terasa sangat gatal. Sedangkan bagian depan bisa saya olesi sendiri. Saya sampai bingung ini bagaimana. Saya sampai ngambil. Uh, sisir, saya olesi saya garuk sendiri pakai itu tapi enggak bisa karena enggak bisa, saya coba lagi dengan minum obat yang diberikan ayang muncul masalah baru yaitu sesak di bagian dada saya enggak bisa tidur mau baring, ini sesak mau baring, ini sesak timbul seperti itu seperti Jessica alami ya sudah, saya pasrah aja lah mau gimana lagi rasakan aja yang sakit ini. Coba saya renungkan, ya inilah yang harus aku terima. Saya pikir saya pasti nggak bisa tidur sampai pagi. Karena saya coba terima apa ras rasa sakit yang gatal yang timbul dengan rasa sesak yang dada Sambil tidur, posisi duduk, lompok, akhirnya saya tertidur sampai pagi. Itu yang saya alami. So uh, related to the story from Rudy and Jesse, she wants. She also wants to uh, share her experience last night because yesterday after yesterday she suffered from a, a skin allergy. So uh, there are rash oh, right. all over her body, from front to back, and and it's And uh, she suffered from a large area of allergy and it itch so much so uh, he already got a medication from uh, meiji here and also he took a uh, oral medication from ayang for the allergy medication uh, at first it subsides but at night the allergy recur and recur severely and it torture her So uh, she can apply the medication in front of her body, but at night nobody can help her to apply the medication on her back. So the itchiness becomes so uh, annoying. Then she decided to take another pill or another oral allergic medication from Ayang, and things get worse, because now she also experienced from short of breath, she cannot breathe. At that point, she knows that she can do nothing anymore, so she just surrender and do nothing, and just accept all the conditions that she has to suffer. And when she managed to accept all the conditions, At first, she thought that she won't be able to sleep until morning because of the itchiness. But apparently, after she tried to accept everything and surrender, she actually can fall asleep in a sitting position. In the sitting position. Yeah, while sitting. Yes. Okay. Okay. อยากจะแชร์ประสบการณ์กับก็ ได้อยากกินสักอยังอ่ะ ก็, แต่ว่ายังไงก็ตามแต่ เขาก็ครับ จึง Our solutions to every problem, um, because we have to um, um, acknowledge that um, we cannot um, fix um, every problem. Um, even though you know we we try, you know, however hard we try, um, but um, just you know um, accepting and let go, um, we can have a relaxing night and that um, a solution to every problem. Jadi, dengan penerimaan dan pelepasan, itu keduanya merupakan metode yang ampuh untuk memecahkan masalah. Karena, tidak semua masalah itu memiliki solusinya. Jadi, dengan kita menerima dan dengan kita melepaskan, itu justru akan mengkondisikan The nowhere yang lebih natural dan lebih santai Dan itulah pemecahan masalah yang sebenarnya Kanan kan peti batam Lo tong peti bat munkon bab sangketai Kedua mendekat bang mendekat mai alai Lalu jeningeng. So, um, in a sense, um, when we practice, um, we have to practice um, like a hopeless person. Um, by that means, um, it means um, a person um, without expectation, um, without a hope um, to gain anything. Um, so. Um, If you um, can do that um, you will have a relaxing or... jadi secara kesimpulannya kita harus berlatih seperti orang yang tidak lagi memiliki harapan dalam artian bahwa seseorang yang tidak memiliki target-target tidak memiliki harapan dan tidak memiliki ekspektasi-ekspektasi lagi dengan begitulah maka the knower akan menjadi lebih relax. Jadi, ตัว yang ก็มีอยู่ Rudy Jessica terjadi? Jessica and I cannot Dewi Dewi Dewi's case um, you know once you know we have um, surrendered, um, accepted or um, let go um, you know um, that when you know we will have a relaxing or... karena seperti yang sudah terbuktikan atau dialami sendiri oleh Rudi, Jessica dan Dewi, hanya pada saat kita pasrah dan menyerahlah dan melepaslah maka kita akan bisa menemukan the power yang paling alamiah. Yang ini kayak yang ada yang try to um, imitate um, the approach um, from Rudy, Jessica, and Devi. Jadi, What? jadi untuk kita yang pada saat berlatih atau dalam kehidupan nanti mentok, tidak bisa mencapai tujuan yang kita inginkan, maka cobalah untuk mengambil pendekatan seperti yang dilakukan oleh Rudy, Jessica, dan Dewi kemarin. Saya di yang mayut.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 Obstacle to, um, the vipassana practice. salah satu alasan bahwa kita tidak dapat berlatih itu adalah karena kita selalu ingin melakukan ingin memikirkan ingin menganalisis dan itu adalah salah satu penghalang dalam latihan wipasana Hai konti yang قوم so, um, anyone who um, has not um, a, the, um, the same experience as Rudy um, Jessica and Devi, um, The experience of accepting and letting go. Um, please um, um, make yourself um, to um, attain that sky kind of state of mind. Um, once um, you do that, you will um, get to see um, the the truth, the true nature of of of dhamma. Jadi untuk kita yang belum mengalami pengalaman seperti yang diceritakan tadi, maka cobalah untuk bisa memiliki pola pikir seperti itu. Karena dengan pola pikir yang seperti tadi, pasrah dan melepaskan, maka kita akan bisa melihat sifat alamiah dari segala sesuatunya, termasuk the know world. kan ingin menikmati orang. Saya ingin menikmati jadi melepaskan rekan berarti kita mengupayakan melepas atau dibuat-buat melepas atau memaksa melepaskan namun benar-benar dalam konteks melepaskan dengan begitu maka denauer pun akan ikut melepaskan so we have to um, make yourself like A person without hope. Jadi kita harus mengkondisikan diri kita seperti orang tanpa harapan. Okay. Tetapi yang belum mengenal, jangan terburu-buru. Yang belum mengenal, jangan terburu-buru. Yang belum mengenal, jangan terburu-buru. Yang Yang dan um, so um, for others um, just you know keep um, trying and you you will see um, the same um, or the, the nature or uh, reality or sensations. Jadi bagus untuk yang sudah mengalami sapawa dhamma melihat uh, naturalitas dari segala sesuatunya. Untuk yang masih dalam berlatih untuk melihat bahwa teruslah untuk berlatih ในจุดนี้แล้วหลวงณบัดนี้ก็ถือ So, Lompol said that at this point, um, um, he um, felt um, satisfied um, because um, you guys um, can understand um, his teachings and his Dhamma and um, are, um, you guys are ready to um, bring back um, Lompol's Dhamma um, to, um, um, to spread his teaching to um, the in other Indonesian people. And so um, Lung po said that um, his um, wish, you know is fulfilled step by step jadi di titik ini Lung Po mengatakan bahwa beliau puas dengan performa atau kondisi kita bahwa kita bisa memahami dan melatih damai yang beliau ajarkan dan beliau, Berharap bahwa damai ini bisa kita semua bawa untuk kita sebarkan kepada orang-orang Indonesia lainnya, karena dengan demikian maka harapan Lompoh satu persatu akan terpenuhi. Karena Lompoh ingin agar semua เราจะได้นําวิธีนี้ไปถ่ายทอดให้กับคนที่อยู่เบื้องหลังที่เป็นชาวอินโดนีเซียหลวงพ่อเชษฐ์ได้เดี๋ยวซึ่งหลวงพ่อลุงลุงพ่อลุงพ่อลุงพ่อลุง by um, yourself and be able to um, transmission um, this experience or his teaching or like spread his teaching to um, other Indonesian people yeah. salah satu alasan lumppo mengundang kita untuk berlatih secara langsung di bawah pengawasan lumppo di Thailand ini adalah karena beliau ingin kita semua bisa secara pribadi mengalami Pengalaman bersama The Knower yang sejati. Dan dengan itu, kita bisa kemudian membawa pengalaman ini untuk kemudian disebarkan kepada orang-orang Indonesia lainnya. Terima <toskriterian> kasih. Kita akan mengalami apa yang kita Kita apa yang kita Kita apa yang kita Kita apa yang kita Dharma. Um, according to a, a law of dharma, um, the dharma will will arrange things um, that we um, have experienced, um, um, what we um, what we meet, what we um, what we are, and what we are um, doing, or what will be, what we will be doing. Um, everything is determined um, by um, a law of karma. Jadi Lung mengatakan bahwa tidak ada yang kebetulan. Menurut hukum Dhamma, maka segala sesuatu itu pasti ada kondisi dan penyebabnya, termasuk apa yang pernah kita lakukan, apa yang kita lakukan, apa yang apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang kita lakukan, itu semua sudah termasuk ke dalam hukum Dhamma. Dengan kekuatan tanpa joton, Hai tue suut, la pa jodoh thanh. Hai tue suut chen kanh. So, Lompol said that um, he hopes um, you guys um, do your best um, to um, attain um, or to um, step up or progress on a the Dhamma, um, I should say, um, spiritual path and for the benefit of yourself and others. Jadi, lumpuh mendorong kita untuk terus maju di dalam upaya kita untuk terus berkembang di dalam jalan damai ini, dan semoga perkembangan ini bisa membawa kebaikan kepada orang lain. Oke, wanita media lain, atau Nina. If you guys has um, no further questions, we'll just you know, close the session. Uh, apabila tidak ada pertanyaan lainnya, maka sesi ini bisa kita selesaikan. Koseng meditasi yang kemudian nap mengapati napas terus, ya. Saya dulu pernah mengalami juga. Cuman sampai suatu waktu, kemudian saya tertidur. Nah, apakah itu bawangga atau gimana ya? Nah, maaf kok. Meditasi yang mana maksudnya? Uh, mengamati napas itu. Yes. Kan kemarin Jessica mengatakan dia mengamati nafasnya sampai halus. Terus uh, kemudian semakin halus semakin halus. Terus cuma, ter, cuma terasa napas itu. Uh, setelah itu saya juga pernah mengalami. Semalam saya mencoba untuk masuk ke sesi seperti itu tapi tidak bisa lagi. Nah, jadi saya pun bingung apakah yang saya alami sama dengan Jessica atau uh, semacam kayak yang pernah dikatakan apa nama itu semacam uh, jadinya meditasi tidur gitu. Jadi kokoh lagi setengah mengapati nafas kemudian tertidur gitu ya. Um, tapi bisa tersadar mendadak gitu? Oh, lagi tidur itu kemudian bisa sadar mendadak gitu? Ya, Apapun uh, yang terjadi nggak tahu. Um, Selama fase tertidur itu. Napas, A napas, napas. Kemudian kayak nggak nggak tahu apa-apa. Kemudian sadar kembali gitu. Oke. Okay. Uh, lama. Uh, saya kurang tahu ya nggak terlalu lama deh. Oke. Okay. Uh, so he wants to ask for his meditation experience in observing the breath you know she keep observing his breath waktu amati nafas tuh continuous kok ya tidak ada putus ya kesadaran pada nafas tuh continuous ya so he uh, managed to maintain his attention to the breath all along but suddenly he feels like uh, lost his consciousness. He don't know if he falls asleep or anything else, but then he, he awakes suddenly, and what happened when he lost his consciousness, he cannot remember. So he asked what is this uh, experience, you know? Mr. Professor, I อ่าตอนนั่งสมาธิเนี่ยเขาก็ตาม พูดที่ปรึกสมาที่ฝึกไปแล้วรู้จะหายไปลมไม่ใจหายกายหายประมาณนั้นเพราะเป็นการเข้าพวังเป็นคนหลับลึกเป็นการเข้าชั้นโซเฟิร์สหลวงพ่อเชษฐ์ณนวอรี่แอททอลอีซีสแอสแอสแอสแอสแอสแอสแอสแอสแอสแอสแอสแอสแอสแอสแอสแอสแอสแอสแอสแอสแอสแอสแอสแอสแอสแอสแอสแอสแอสแอสแอสแอสแอสแอสแอสแอส so So um, he said that it, it could be um, like you, know, you um, entered a trans state. And, um, so um, sometime, like, when people experience a trans state, um, they um, have lost um, totally um, a sense of body and mind. Uh, jadi lumppo bilang jangan tidak perlu khawatir karena hal yang dialami oleh Kosengli ini adalah hal yang umum dialami oleh para yogi meditator. Jadi bisa jadi yang dialami oleh Kosengli saat itu adalah kondisi yang disebut sebagai trans. Trans ngerti Kosengli. kondisi trans. trans T, -E T R A N c E, right? trans dalam kondisi I don't have the Indonesian words for that. Uh, dalam kondisi, it, it, I'm not sure. Like in Thai language, it should it should be derived from Pali it, itself. Bawang, bawangga, right? Pawangga. Jadi bisa jadi memang seperti yang Koseng lebih bilang itu masuk dalam kondisi bawangga. Kalau itu kok lebih paham. Tapi ya memang dalam kondisi orang yang masuk dalam bawangga itu, maka dia tidak akan bisa merasakan apapun. Baik itu nama maupun rupa, tubuh dia nggak bisa rasakan, perasaan-perasaan dia tidak bisa rasakan pada saat masuk dalam bawah nggak. ฉะนั้นเราไม่ต้องให้เขาเข้าลึกพยายามเลี้ยงรู้ไว้เบาแต่เข้าลึกแล้วทุกอย่างมันดับหมดแต่ไม่มีสภาวะสุดท้ายก็จะเป็นการฝึกสมมาตรแต่วิปัสนานั้น kita tidak perlu เข้า so you don't have to um, be absorbed, absorbed, um, absorbed in, um, in your breath um, so um, don't go into um, deep samadhi. Um, just maintain a um, Maintain lightly um, att your attention on a lower. Um, if you um, go into um, deep um, concentration, like um, that type of state of mind, um, that that that is not uh, vipassana. It's um, samata. For vipassana, you have to um, know things as they are, as they will really are. that's it? Yeah. Jadi. Tidak perlu untuk terserap secara mendalam uh, pada pernafasan Anda. Tidak perlu memiliki samadhi yang terlalu dalam. Karena apabila Anda memiliki terserap ke dalam objek atau memiliki samadhi yang terlalu dalam, itu sebenarnya adalah latihan samatha bukan latihan wipasana. Sedangkan latihan wipasana kita harus hanya secara lembut, memberikan perhatian kita pada the knower karena hanya dengan demikianlah maka di dalam latihan wipasana ini kita bisa mengetahui segala sesuatu sebagaimana alamiahnya uh, Lumpo uh, ada pertanyaan kemarin dikatakan bahwa the denauer yang kuat atau stabil itu, dia akan berada di sekeliling kita, di luar tubuh. Jika denauer itu sudah berada di luar tubuh kita, apakah dia tahu tugasnya? Atau harus diajari lagi? Dan jika dia tahu tugasnya, apakah tugas kita sudah selesai? Jadi eh, dikatakan bahwa the knower yang sudah kuat itu akan berada di luar tubuh. Apakah pada saat dia sudah berada di luar tubuh dia tetap memiliki tugas gitu ya, Kho Suri? Apakah dia tahu tugas dia sendiri? Hmm. Apakah dia sudah tahu tugasnya? Dan apabila dia sudah tahu tugasnya, Berarti the number tugasnya sudah selesai, begitu ya? Tugas kita yang sudah selesai. Oke, okay. jadi uh, pada saat the number itu sudah berada di luar tubuh, apakah itu berarti the number uh, mengetahui bahwa tugasnya apa? Apa oke? Oke, oke. Dan pada saat dia uh, gini. Jadi apakah The Noor pada, pada saat sudah berada di luar tubuh mengetahui tugasnya sendiri? Dan apabila dia sudah selesai? Dia sudah tugasnya, sudah selesai? Kita, kita, Jadi intinya The sudah tahu tugasnya sendiri. Berarti tugas kita selesai gitu ya? Oke, okay. ngerti. Ha. Uh, so, he contemplates on what Lung Po mentioned earlier about Uh, the fact that when the knowers get stable and strong enough, the knower will be like around our body, maybe around outside our body, maybe in front, maybe in the back, maybe in the side. Uh, does that kind of knower know its duty? The knower that is strong enough that is outside the body, does it know its own duty, what to observe? what to know, then when the knower already know what to observe when it's outside the body, does it mean that our duty has uh, been done, has finished, you know? We have nothing left to do, nothing left to practice. My father, he has <laughs> a question about the knowledge. He said that he was to do the he knew it was hard, and he knew it was hard, เขารับรับรู้กาย so um, said that um That's good enough um, that um, you you you can um, get a noise outside your body, and the thing that you would need to do uh, next is um, to um, use that in order to um, learn the um, power inside your body. Jadi menurut Lung adalah. <laughs> Adalah sudah cukup bagus apabila Anda bisa mendapatkan denauer yang stabil itu dan sudah bisa mendapatkan denauer itu berada di luar tubuh Anda. Yang perlu Anda lakukan selanjutnya adalah melatih um, agar denauer itu bisa melihat sepahawa di dalam tubuh Anda. No tanpa pecing because um, when you have a no outside your body, that is a real good indication that you have a very strong no um, that is um, um, ready to work um, um, in the sense that you can use it to glance um, your body. apabila Anda bisa menemukan atau mendapatkan the no yang bisa berada di, di luar tubuh itu merupakan indikasi bahwa the knower itu sudah cukup kuat dan stabil nah the knower yang kuat dan stabil inilah the knower yang siap untuk digunakan untuk bisa mengetahui sabawa dari segala sesuatunya every object will um A lesson to to become wiser. Semua objek akan memberikan pelajaran kepada denower untuk menjadi lebih bijak. Di nah, Good, good, keep practicing. Bagus, bagus, teruskan latihannya. Satu. Ada pertanyaan lagi teman-teman. I think yang If um, anyone who cannot have a a feeling that um, you have a natural, nor um, don't give up, you know this. The important thing is that we have to um, remain very patient. Jadi untuk kita yang belum bisa mendapatkan pengalaman atau sensasi tentang the nor yang benar-benar alamiah, ingatlah satu hal yang sangat penting ini, tetaplah bersabar dan terus berlatih. Karena dia ada อดทนเราต้องคอยสังเกตทุกๆอาการของสิ่งที่ jadi, kita kita Selama kita sedang bersabar pun, kita tetaplah harus sadar dan mengamati semua sensasi-sensasi yang muncul. Tuk-tukar sengket nanti akan membuat peluru nanti melihat akar tanpa bayang. Again, um, every observation that a knower um, have, um, a knower can see um, things for um, what they really are. Sekali lagi pengamatan apapun yang berhasil dilakukan oleh the knower itu adalah segala sesuatu sebagaimana adanya jadi tolong apapun yang terjadi teruslah mengamati mengamati mereka sebagaimana adanya Oke, menonton ini lah. Oke, okay, tersebut. Satu.